Dak kati, dak kati yang nanam nanas. Dak ye you nak nanam sayur, ndak katik misalnya di sini. waktu belum di selama dua tahun ini kalai tanah ini, tidak ndak bisa dipembaankah Kalau ada biaya, ya kalau kati biaya, mau nanam? Kalau kami di sini sangkut biaya tulang, ikan juga biaya juga, kasih makan biaya juga. Ya kati karena biaya dewi nah lahan ini sedulunya istilahnya uji kami sini sonor kapan musim kemarau itu ditebang sebelum ada taklah perubahan-perubahan dari negara itu stop ini tuh ditebang setelah terlapan asuh dibakar baru dia sebari sekali lima tahun Uh, degraded land has a very little uh, value to the society and environment, uh, but if we can uh, restore the, the, the land for, for bioenergy or other uh, beneficial uh, uh, land uses, uh, enhancing food security and energy security. Here we are trying to test a few different uh, tree species that produce a uh, um, large amount of biomass uh, as well as uh, seed production. So, we are um, investigating those three species, their suitability, their productivity, and, and on, on peat land. So, uh, our uh, findings will be useful for, for community groups, uh, smallholder, um, uh, government, and, and, and, and potentially investor. We combine mengkombinasikan agro-sivofisiri sebagai satu kesatuan konsep pada lahan yang uh, luasnya 3 hektar dan uh, satu tahun telah berlalu uh, kita melihat ada perkembangan yang baik uh, tanaman yang kita tanam uh, pada tahun 2018 sudah tumbuh dengan uh, baik usaha tanaman-tanaman potensial bioenergi dan uh, kita mulai mengembangkan uh, penambahan konsep untuk uh, selain tanaman kehutanan, kita juga melakukan kegiatan pertanian seperti menanam padi, kemudian beberapa tanaman sayuran, nanas, dan kemudian juga <kosok> perikanan. tapi dengan adanya mungkin melihat informasi-informasi apa, pohon-pohon yang jampung dan lain sebagainya itu ya mungkin itu ada kelihatannya untuk membukakan ekonomi masyarakat kita ini yang lebih baik lagi, itu harapan itu begitu saya akan dikembangkan lagi dari sini juga hal-hal uh, ada kelihatannya itu untuk anu ikan, ada yang sawahnya juga, ada nanas yang ini bagus, eh, motivasi masyarakat kita membukakan cakrawala berpikirnya yang lebih baik gitu